Selamat siang, teman-teman. Siang. Oh, Oke. Okay. Takut suara yang ngebut. Terima kasih, Matthew. Teman-teman, marilah kita buka kelasnya dalam doa saja ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur boleh bertemu di Zoom Meeting ini. Kami hari ini pertemuan terakhir untuk materi. Unit 7 akan kami pelajari pada hari ini. Kira-kira yang berkati kami, memimpin kami agar kami bisa mempersiapkan juga untuk minggu depan kami kuis besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya damat Yesus tu ya. Amin. Ya. Yuk teman-teman kita dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Boleh dinyalakan kameranya. Teman-teman silahkan senyum lihat kameranya. 3 2 1. Hari ini pertemuan kita materi yang terakhir teman-teman. Unit 7, my sub teknologi kebetulan semester yang lalu pernah membuat rekaman. Jadi, rekaman yang diperlihatkan kepada teman-teman, linknya -teman, itu sudah cukup lengkap pembahasannya. Mudah-mudahan sudah disimak juga. Tapi, tetap nggak apa-apa, kita hari ini review sedikit aja, siapa tahu ada pertanyaan ya. Terkait unit 7, ini tentang teknologi SAP, jadi kalau tanya modul spesifik. Kan ini teman-teman kan ada di modul SAP Fundamental. Jadi modul prerequisitnya atau prasyaratnya sebelum teman-teman mengambil modul spesifik. Nah untuk yang unit 7 ini modul spesifiknya ada dua teman-teman. Yaitu basis dan ABAP. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk administrasi di SAP, nah, itu modulnya namanya basis. Tapi kalau yang terkait programmingnya namanya modul ABAP. Jadi ada dua di link yang disampaikan nah ini teman-teman kan sudah ngambil jaringan komputer pasti kenal dengan client-server di sini ada dua sudut pandang hardware-oriented view dan software-oriented view jadi kalau secara hardware-nya, ini seperti yang di mata kuliah jarkom gimana client bisa mengakses ke server nah kalau posisi server kita sekarang sudah nggak di lantai 8 lagi tapi kita mengaksesnya ke Server yang di Jakarta, seperti itu. Jadi langsung, teman-teman. Kemudian kalau yang software-oriented view, ini yang biasa kita kerjakan di praktikumnya. Di mana teman-teman akses ke satu proses, request ke server, kemudian server nyediain apa yang teman-teman request. Seperti itu. Jadi kalau kita buka transaksi, kemudian kita jalankan transaksinya, simpan data, nah itu yang software-oriented view, seperti itu. Terus, ini suka keluar loh di ujian sertifikasi tentang ini tiga layer. Tiga layer ini ya, tentang tiga layer ini di sini tulisannya sih presentation process, application process, database process. Kadang-kadang disebutnya juga sebagai presentation layer, application layer, dan database layer. Nah, presentation layer ini adalah yang teman-teman lihat, SAP GUI yang teman-teman lihat, itu namanya presentation layer. Kemudian yang application layer, ini adalah aplikasi SAP-nya sendiri yang terinstall di server. Jadi dari yang teman-teman lihat di SAP GUI itu, akses ke application layer, si aplikasi SAP-nya, kemudian data, data tersimpan di dalam database layer. Nah, konsepnya, dia punya tiga konsep. Single Tire, Two Tire, sama Three Tire. Kalau Single Tire, ini semua layernya ada di satu device atau satu mesin yang sama. Jadi Presentation Layer di situ, Application Layer di situ, Database Layer juga di situ. Ini namanya Single Tire. Kalau Two Tire, berarti Application Layer dan Database Layer ini nyatu di satu mesin. Kemudian subbu klien-klien mengakses dari presentation layer masing-masing baru mengaksesnya ke server sama database servernya kalau yang tier, ini setiap layernya pisah-pisah sendiri-sendiri jadi database layer sendiri presentation layer sendiri application ini application layer ya application layer sendiri presentation layer sendiri bisa jadi application layernya itu ternyata lebih dari satu mesin. Ini bisa di retire, itu bisa lebih dari satu mesin. Nah ini yang single tier, two tier, sama three tier. Terus yang teman-teman perlu tahu lagi, nah ini tentang dalamnya presentation layer, application layer, sama database layer. Kalau presentation layer ini sudah biasa teman-teman lihat lah ya sapui sapui sapui sapui gimana dia ngakses ke aplikasi SAP. Kemudian yang database juga tahu itu untuk nyimpan data ya. Ke paling yang tengah yang lebih detail di sini itu ada yang namanya dispatcher. Dispatcher ini untuk mengelola work process. Kalau bisa diistilahkan dispatcher itu kayak jalan tol. Kita kan pinter ya kalau misalkan masuk ke tol Pasteur aja. Gerbang 1, 2, 3, 4. Yang satu panjang banget, tapi yang tiga tuh kosong. Maka kita pasti arahin masuk ke gerbang 3. Nah, dispatcher itu seperti itu. Supaya klien bisa cepat untuk dapat tampilannya. Ngelola prosesnya, seperti itu. Ini yang ngelola namanya dispatcher. Jadi anak ada banyak work proses. Nah, biasanya sih yang ngelola hak aksesnya untuk ngelola proses-proses ini itu yang tadi Nathaniel tanya yang SIP basis orang basis yang ngelola ini. Sekarang apa ini jamnya jamnya backup malam berarti orang basis harus ngeset backupnya jam berapa sampai jam berapa berapa lama gitu. Oh sekarang lagi lagi transaksi operasional lagi rame transaksinya gitu ya maka harus dibesarin untuk yang mana yang dialog work process atau yang mana itu yang ngelola adalah orang basis. Kemudian, nah ini yang selama ini kita akses. Teman-teman kan dikasih aksesnya klien 974. Nah ini yang teman-teman biasa lihat ya, biasa aksesnya pakai klien 974. Nah, apa yang ada di klien 974, yang ada di sebuah klien itu tiga ini. Klien specific customizing, user, sama application data. Jadi, kalau teman-teman transaksi, misalkan teman-teman create master data barang baru di klien 974, dia tidak akan ditemukan di klien 200, karena udah beda application datanya user yang teman-teman create di client 974 itu akan beda dengan yang ada di klien 200. Jadi kalau teman-teman sampai setelah tulis klien, ya, teman-teman tulis klien 100 pengen dapat 15 SAP01B gitu ya, nggak akan dapat karena user itu sudah spesifik untuk di klien ini. Nah, apa yang bisa ditemukan sama di klien 100, 200 dan seterusnya itu sama. Ini areanya namanya cross client customizing. Kalau sudah di area cross client customizing ini berarti apa yang ada di klien 100 dia akan ditemukan di klien 200. seperti itu. Ini klien kita ya 974. Berikutnya tentang system landscape, tentang change management. Nah, ini penting buat teman-teman supaya nanti kalau misalnya sudah apa namanya? Jadi software developer gitu ya, mengingat-ingat ini. Di sini konsep perubahan yang dijelaskan di SAP ada konsepnya, ya. Dia punya jadi, kalau lihat change management ini tuh kayak punya server sendiri-sendiri. Jadi, kalau misalnya teman-teman sedang melakukan development, maka teman-teman mainnya di server development. Silahkan dioprek-oprek di sini ya. Di testing, dicoba membuat aplikasinya, ditambahin form baru atau prosesnya mau dirubah. Silahkan di server ini. Begitu aplikasinya sudah jadi, pindahkan ke server quality assurance. Ini buat menjamin aplikasinya jalan benar gitu ya. Di testing, cobain kayak ini. Terus, kalau misalnya perlu melakukan training buat karyawannya, silahkan dicoba di sini. Yang terakhir, kalau sudah yakin. Teman-teman pindahkan ke server production. Nah ini gambar trik ini tuh bukan berarti benar-benar ada triknya ya. Ini itu namanya transport organizer. Jadi proses perpindahannya. Kenapa harus seperti ini? Karena kalau kita lagi coba-coba, jangan sampai kita mainnya di server production. Kalau main di server production, ini berarti server yang dipakai untuk transaksi sehari-hari. Ini programnya udah jadi jalan, nggak boleh ada error. Itu. Jadi kalau masih percobaan, harusnya ada di server ini, development. Kalau sudah yakin, periksa supaya jamin ya quality assurance di server quality assurance. Kemudian kalau udah jalan benar, nggak ada error lagi, baru main di server production. Nah ini change management yang diingatkan di dari SAP. diada ada development system, quality assurance system, sama production system. Ini server-servernya seperti itu. Jadi jangan sampai langsung masuk ke server production. Sama dengan TA teman-teman atau kerja praktik teman-teman, nah harus selalu backup ya, saya ingetin terus backup. Terus kadang-kadang suka ada yang namanya apa ya? kutukan coding ya. Udah dekat-dekat sidang ngerasa oh kemarin tuh jalan di laptop saya kenapa pas mau sidang pasti tunjukin kok aplikasinya error. Nah, itu teman-teman harus selalu siap sedia change management ya, siapin. Terus backup-nya juga. Terus harus tahulah di mana kita bisa ngotak-ngatik dan di mana aplikasinya sudah jalan benar error-free baru bisa dijalankan aplikasinya. Seperti itu. Terus nah yang ini yang exercise 7 strip 1, sebetulnya ini sudah pernah kita lakukan pada saat pertama kali kita akses ke SAP. Coba kita lihat ini ya solution ya. Di sini teman-teman bisa lihat tentang bisa lihat tentang informasi-informasi ini. kliennya apa, komponen version-nya, server name-nya, sistemnya, host-nya. Nah, ini kalau misalnya mau nggak dicoba juga nggak masalah, tapi kalau mau dicoba teman-teman bisa dapat info ini. Client versinya, server name-nya, sistem dan host-nya seperti itu. Terus lanjutannya itu tentang database. Nah di sini, kalau lihat yang tadi Tri system Landscape, database server itu meskipun application layernya ada dua atau lebih, tapi tetap databasenya itu tetap cuma satu, server database itu cuma satu. Konsep yang dimiliki oleh SAP, konsep transaksi yang itu namanya ACID, A-C-I-D, Atomic Consistent, Isolated, Sama Durable. Sampai sini dulu deh, ada pertanyaan dulu enggak teman-teman? Siapa tahu ada yang mau tanya dulu. Jadi kenal dengan yang kemarin-kemarin kita dikasih klien, kemudian kita disuruh akses seperti apa, nah ternyata di dalam itu seperti ini. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Untuk konsep yang atomic dulu ya. Atomic ini berarti konsepnya eh, transaksi itu tidak akan selesai sampai teman-teman tekan tombol save. Jadi teman-teman ngotak ngatik ngisi data. Kalau tidak dipencet save atau tombol posting, itu belum bisa disebut selesai. Itu yang atomic. Kalau yang konsisten, ini berarti kalau sudah ngisi data di suatu nilai, maka nilainya akan konsisten. Misalnya, master data test strip. MMBB itu monitor maka ketika dipakai transaksi itu akan konsisten sebagai data untuk monitor seperti itu dikonsisten terus gitu ya ini konsep database ya konsisten kemudian kalau yang isolated ini kalau terjadi proses update sayangnya kita pakai yang versi browser dia cuma bisa satu satu layar aja tapi kalau misalnya kita pakai yang desktop itu ada isolated, jadi kayak terisolasi gitu. Misal, teman-teman eh, lagi transaksi bikin PO, ME21N. Terus teman-teman ubah master datanya, master data barangnya diubah. Nah, itu tuh biasanya nggak bisa. Jadi harus harus eh, pilih dulu, mau melakukan transaksi dulu dengan data lama, atau mau ngubah master data dulu, setelah itu baru bisa bikin PO. Nah ini terisolasi ya, isolated seperti itu. Jadi nggak bisa nggak bisa melakukan transaksi bareng sama merubah masa data. Itu contohnya ya, isolated. Kalau yang durable, ini setiap perubahan disimpannya di database atau data bank yang sama. Itu durable. Jadi konsepnya acid Ini juga kadang-kadang keluar di ujian sertifikasi ya teman-teman diingat-ingat terus ini tentang transaksi. Nah, beberapa kali kan kalau teman-teman ngisi data saya suka minta enter ya. Itu tuh kenapa? Karena enter itu berarti teman-teman request dulu ke database ngakses datanya ada atau enggak. Kalau ada, datanya tampilin. Kemudian baru lanjut lagi ke proses berikutnya. Enter dulu ya, misalnya masukin kode material, enter dulu. Enter itu kan minta kode tes strip MMBB itu apa? Monitor, berarti minta ke Database tampilin itu benar monitor, oh benar, seperti itu. Jadi seperti untuk konfirmasinya ke database. Sampai akhirnya teman-teman bisa save datanya. Nah kalau teman-teman nggak lakukan seperti ini, gimana? Kalau nggak lakukan enter dulu, maka nanti errornya baru ketahuan di akhir, seperti itu. Jadi sebaiknya dikonfirmasi dulu, satu-satu enter, oh udah benar, lanjut lagi, seperti itu. Jadi dia minta data. Terus ini yang tadi ditanyakan oleh Nathanael, ABAP, ya Advanced Business Application Programming Language. Nah ini bahasa pemrograman yang create SAP, namanya ABAP. Exercise-nya sih kita nggak ada untuk yang create ABAP, tapi diperkenalkan bahwa konsepnya tuh kayak gini. Jadi ada area development sama application runtime environment. Kalau yang development environment ini adalah area codingnya. Ada ABAP Tool, data modeler, screen painter. Ini ada area ngodingnya. Kalau yang ini, compiler-nya abab interpreter, dialog control interface, sama screen interpreter ini compiler-nya. Seperti itu terus, ini tentang ABAP dictionary. Kalau kita kan di kelas belajarnya diagram chain, kalau di sini dia pakainya. Nah ini yang gambar desain seperti ini namanya data model, IR-nya lah ya kasarnya ya. Kemudian setelah itu ada abab dictionary yang nerjemahin uh, tabel ini tuh namanya apa, seperti itu. Kemudian kolom-kolomnya apa aja, atribut jadi kolom, seperti itu. Jadilah database yang ada di dalam database layer Nah, cuma nanti kalau teman-teman lihat di eksersisnya, penamaan-penamaan tabelnya itu memang rada unik gitu ya. Nggak kayak kita. Gampang ngasih namanya? Kode barang, nama barang, seperti itu. Enggak. Ini namanya agak unik, sehingga dia butuh dictionary, kayak kamusnya gitu, kamus datanya. Nama tabel ini tuh sebenarnya artinya apa sih? Nama kolom ini tuh artinya apa? Seperti itu. Dia butuh dictionary. Bagus sih, maksudnya ya kalau orang mau ngehack juga jadi bingung kan nyarinya di tabel mana kalau mana. Tapi kalau kerja praktek itu jangan dipakai dulu ya kerja praktek, tugas akhir masih pakai nama yang biasa aja. seperti itu. Tapi kalau di perusahaan mungkin namanya unik supaya lebih mudah atau lebih susah kalau ada orang yang mau ngehack seperti itu. Terus berikutnya tentang SAP Business Object. Nah ini yang namanya SAP Business Object. Kayak teman-teman belajar object-oriented ya, ada business object. Contoh, employee. Employee ini punya atribut name, address, salary, job. Kemudian yang bisa dilakukan di objek ini apa? Metode. methodnya apa? Oh, ngerubah alamat. Oh, dipromosikan. Seperti itu. Nah, ini konsep SAP Business Object. Jadi ada atribut sama method, itu. Nah, dari SAP Business Object ini, ini SAP Business Object, ini SAP Business Object. Yang mengintegrasikannya itu namanya BAPI. BAPI itu singkatan dari Business Application Programming Language di halaman 717 Jadi untuk mengintegrasikan external software ke SAP system atau antar SAP system, ini namanya BAPI. Nah BAPI itu apa? BAPI itu ya misalnya kita lakukan perintah create, Change, Display, ini BAPI. Ini yang sudah biasa kita lakukan ya. Antara SAP keseluruhan ini namanya SAP Business Component. Kemudian kalau ada aplikasi yang lainnya yang di luar, ya dihubungkannya menggunakan ALE. ALE ini Application Link Enabling. Yang menghubungkan antara Business Component dengan Business Component. Kalau teman-teman mau nyoba exercise tujuh step dua, tujuh step dua itu untuk melihat tabel yang ada di dalam aplikasi salah satu tabel, ya nama tabelnya itu fibak. Nanti teman-teman bisa lihat Vebak itu terdiri dari kolom apa aja dan berapa banyak kolomnya. Coba di exercise-nya, yuk kita coba sama-sama ya, teman-teman. Silahkan teman-teman login dulu. Memang hanya display sih ya teman-teman, terbatas. Kalau yang fundamental hanya diperkenalkan aja. Kalau yang tujuh strip 1, misalnya mau dicoba, Sudah login semuanya, teman-teman? Sudah Cik. Kalau yang nomor 7-1 ya, misalnya teman-teman mau lihat. Itu ada di sini, teman-teman. More, kemudian sistem, kemudian status. Yang ini, yang paling bawah. Di sini detailnya. Client-nya berapa? Usernamenya, language-nya, kemudian terakhir, log on. Nah, ini repository datanya. Mama, servernya mana? Server name-nya ini, itu ya. Kemudian ada sistem ID IG1 ya. Nah, ini info yang bisa dilihat kalau mau lihat. Yang exercise 7 strip 1. Kalau yang 7 strip 2, kita masuk ke salah satu transaksi. Masuk ke logistik, kemudian sales and distribution, kemudian sales, lalu order. Di transaksinya yang VA01. Misalnya, kita mau lihat tabelnya. Untuk form ini, tuh tabelnya nanti datanya ngarah ke tabel di database-nya yang apa, teman-teman. Tekan F1, nanti dia kasih deskripsi seperti ini ya. Nah, untuk lihat, untuk melihat nama tabelnya, klik yang gambar ini, technical information seperti kunci Inggris, diklik. Di sini ada informasi, berarti tampilan ini itu program name-nya apa, stream number-nya berapa, nama tabelnya adalah fiba. Kalau teman-teman di form yang lain, teman-teman bisa lihat juga menggunakan technical information. Nah, dari tabel fiba ini kita mau lihat data-datanya itu apa aja, kolom-kolomnya kita tutup, diingat-ingat namanya fiba. Lalu kita buka yang nomor 2. Ini saya back aja ya. Kita ke tools, lalu ABAP workbench, kemudian development. Pilih yang ABAP dictionary, SS 11 tuh kemudian development. Tool, ab tool kemudian ABAP workbench, development. Pilih yang SS11 Abab Dictionary. Lalu masukkan di sini nama tabelnya. Tadi nama tabelnya adalah VBug. Setelah itu teman-teman bisa display. Nah ini ada ya eh, Dictionary-nya ya. Berarti di tabel feedback ini ada field-field atau kolom-kolom namanya MANDT, VBLN, ERDAT, ERZ, ER6, dan seterusnya. Ada 156 kolom di tabel feedback ini. Apakah teman-teman berhasil melihat tabel berhasil sih Tabel feedbacknya nya dari mana? Tabel VBAC-nya dari yang nomor satu Tabel feedback dari yang nomor satu Kita lihat di technical information Saya lewat tadi, Ci, Boleh di-share di screen Coba share screen Biar buat yang lain sekalian Boleh, cik. Hmm. Ya, oh, ini udah yang kedua Kalau mau dari yang ke-1 Lihat tabelnya ke atas, ke logistik datang ke logistik sales and distribution sales sales order pilih yang va satu, terus di salah satu kolomnya di tekan F1 Oh ini ya. Tadi. Ya betul. Nah ini buat tahu tampilan ini tuh dari programnya mana, seri number berapa, statusnya dan sebagainya. Nah tabelnya VBA. VBA Berarti di kelas. Ya di kelas aja, terus masuk ke yang tools uh, abap workbench. Oh ini cuman buat ngeview doang ya. Betul. Ngeview tabelnya tuh apakah kita mau lihat mau lihat dari tampilan ini, create order ini tabelnya ke database yang mana? tadi yang ini aja. Nah, masukkan di situ tulisannya feedback. Display. Oke. Okay. Nah, ini tabelnya kalau mau lihat ini ada 156 kolom dari tabel fibak ini. Oh iya. tipe datanya nih ya, teman-teman. Ini kayak basdat banget lah. Berapa ukurannya? Kemudian, nah, yang spesial dia punya description. Jadi, kalau misalnya kita nanya, "MNDT itu apa sih?" MNDT itu adalah client. VBLN. Itu apa? VBLN itu sales document. Seperti itu, kalau yang teman-teman biasa bikin kan langsung ya kode barang, nama barang, kemudian alamat, status kayak gitu. Nah, kalau di sini nama-nama fieldnya dia pakai seperti ini, kemudian di... Terjemahkan seperti ini, description -nya. Jadi kayak kamus, seperti itu. Baik. Nah, Sekalian lah, punya Nathan ya. Oh, boleh, Ci. Kalau mau display, teman-teman tinggal pilih ke utilities. Ada menu utilities. utility Ah, display. display. Okay. Nah, ini datanya teman-teman, kalau misalkan di-execute, ini kan berarti tanpa milih ya, tanpa ada filter apapun, langsung dieksekut aja. Teman-teman bisa lihat data yang masuk ke tabel feedback itu. Ini datanya. Tadi masih ingat nggak? MNDT itu apa? Klien kan? Nah ini 974. tujuh Tanggal berapa? Kalau misalnya teman-teman mau batasin, berarti tinggal back aja. Jumlah row-nya dibatasin, di back aja. Ini, Cik. Ya, di back aja. Nah, ini kan mintanya dia eh, 200 row ya. Misalnya kita mau 10 row aja, tinggal diketik aja di situ 10 row. Lalu di execute. Nah, ini. Tujuannya sih memperlihatkan di transaksi itu tuh pakai tabel di databasenya yang mana, kemudian tabelnya itu kolom-kolomnya apa aja, kemudian melihat data yang ada di dalam uh, tabel tersebut. Ini tabel transaksi datanya, kan? Datanya ini di transaksi di klien 974, kemudian si bln tanggal-tanggal seperti itu. Kalau lupa lagi nama kolom-kolomnya bisa lihat di dictionary yang tadi. Dictionary yang tadi ya, dilihat supaya tahu description apa untuk kolom-kolom ini. Ya, terima kasih Nathan. Ah. Ini jadi materi terakhir unit 7. Minggu depan kita akan adakan kuis besar, tapi saya sampai hari ini masih belum dapat ini ya, belum dapat instruksi petunjuk kuis besarnya yang harus diakses tuh kodenya berapa dan sebagainya saya belum dapat. Mudah-mudahan besok atau Jumat sudah ada untuk persiapan kita minggu depan kuis besar. Bahannya kuis besarnya itu dari unit 1 sampai 7. Jadi ini kalau misalnya kuliahnya diakhiri sisa waktunya teman-teman gunakan untuk baca modulnya lagi. Karena bahannya dari modul unit 1 sampai 7, seperti itu. setahu saya pilihannya single choice jadi hanya satu jawaban. nggak nggak multiple kalau yang ujian sertifikasi cuman waktunya aja terbatas sih waktunya terbatas ya untuk mengerjakan 70 soal itu itu aja sih teman-teman apakah ada yang mau tanya dulu? duh belum juga eh masih muter. kuis besar tuh sertifikasi bukan sih? ya buat oh, kuis besar enggak, kuis besar mah baru tryoutnya aja coba oh. coba ujian buat sertifikasi tapi nanti eh, di dua kita dua juli ya usnya di 2 juli UAS-nya itu seperti kuis besar ini. Jadi apa yang harus diklik, kode universitasnya apa, akunnya e, bisa bisa mengakses atau enggak, dicobanya di minggu depan. Oh, berarti UAS nanti sertifikasi aja? Ya, baru hmm. yang harus nilainya di atas 70 atau lebih besar sama dengan 70, itu yang UAS. Takutnya nggak bisa akses ke sistemnya. Terus nanti kalau misalnya udah beres, Tolong di screenshot buat jaga-jaga nilainya ya hasil yang teman-teman dapatkan di screenshot. Apakah ada yang sama dengan saya masih loading terus dari tadi, muter terus? Atau udah berhasil lihat data? Jadi minta tolong sisa waktunya boleh dipakai buat nandain modul ya. Karena kita udah dekat ke UAS. Itu aja paling teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya akan tutup pertemuannya ya. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Minggu depan 12.30 kita kumpul buat briefing sertifikasi. Nanti saya kasih kabar kalau misalnya ternyata udah dapat di hari Kamis atau Jumat berarti udah siap untuk hari Rabu kita kuis besar nyobain soal untuk sertifikasi. Terima kasih teman-teman.